Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mr. Nobody E-bike Kali ini saya akan mereview Goda 141 Warna biru ya dimana ini Goda 141 adalah Termasuk sepeda listrik Ada kayuannya ini Ini ada kayuannya Sebelah sini Ini cocok Sekali buat Ibu-ibu sama anak-anak sekolah ya di mempunyai spesifikasi Peltier 48 volt 450 watt. S baterainya SLA 48 volt 12 AH, beban angkut 120 kilo, kecepatan sekitar 35 km/jam dan jarak tempuh sekitar 40 kilo ya. Nah, jarak tempuh dan kecepatan 30 Kilometer per jam kecepatannya kecepatannya sekitar segitu nggak ya, nggak terlalu cepat tapi kan bisa enak juga buat ngantar anak sekolah, buat ke pasar, buat belanja. Apalagi orang-orang yang jualan itu ya bisa pula kulak pakai ini juga bisa ya kan enak. Di depan sudah tersedia panjang. saat ini punya ide lagi bisa dikasih tas lagi ya di belakang sini buat belanjaan. Atau obrok ya kan, segini obrok Kecil gini kan, bisa masukin sini Soalnya kan beban angkutnya sekitar 120 ya Seandainya buat gonjengan bisa, juga bisa ya. ini ya, gonjengan satu ya Satu anak, masih sd mungkin, masih bisa untuk gonjengan antara anak sekolah Sekolah ya sekitar 5 kilo lah Sekitar 5 kilo Seandainya antara sekolah sehari Cara temunya 5 kilo mungkin PP sekitar 10 kilo kan ya BB 10 kilo sehari 10 kilo kan lumayan ini masih bisa dipakai empat hari buat nantaranna sekolah baru dicas lagi casnya ya cuma malam aja di tas ya tasnya ya kalau bisa pakai timer ya karena takutnya over -charging. pakai Timer yang bisa di cut off itu kan, adalah sejenisnya body itu kan juga bisa di timer berapa jam pengecasan setelah cas full semalam kan, kadang tinggal tidur malam pas pagi tinggal pakai gitu kan ya. Apalagi ini buat anak, anak sekolah cocok, nggak perlu khawatir buat beli motor guys nggak nggak perlu pakai sepeda listrik nih cukup membantu lah bagi orang tua yang sedikit sibuk ya kan apalagi orang tuanya sibuk kerja mau berangkat kerja anaknya mau berangkat sekolah terus ngantarnya pisah kan gak satu jalur ini solusinya lumayan lah sekitar jarak tempuh 40 kilo itu jauh loh 40 kilo ini kalau dari saya sini Mas ke lawang PP bisa bisa allah bisa gitu tapi ya baterainya nah, nanti akhirnya ke nol seandainya ini 100% ke nol baterai dipaksa sampai nol itu kemungkinan mudah rusak atau drop ya kan kalau HP, -HP dahulu kan gitu ya baterai sampai nol, nol gitu kan mudah drop kalau udah drop nanti kan sayang baterainya beli lagi kalau drop ya yang baterainya ini umurnya sekitar dua tahun, lumayan panjang ini, kan lumayan ganti baterainya 2 tahun, ngecas saja ini mungkin ya, cuma butuh 1.500 rupiah ya kan? enak, irit juga, ya, nggak kan? perlu, nggak perlu pajak kan ini, nggak perlu pajak ini termasuk sepeda listrik, masuk termasuk golongan sepeda enak sekali di sini fitur-fiturnya itu ada kecepatan 1 sampai tiga ada langsung ada rating, ya. ada lampu depan ini, ada mau aktivitas malam-malam, ya. malam gelap ya. bisa pakai lampu ada rating kanan kiri di belakang juga sudah dilengkapi lampu juga lampu rem terus juga lampu rating juga sudah ada sini pakai e, pengereman tromol ya pengereman tromol ada skop depan sama belakang empuk juga enak buat gocengan juga enak ini gasnya itu enggak ini nggak nggak terlalu anu ya kaku ya enak terus cara pengereman tangan ini dekat nggak yang jauh banget itu enggak enak ini, gas katanya enak, nggak terlalu kaku juga lembut, mantap sekali ini, sudah ada kerjanya juga mantap, posisi duduknya juga nggak terlalu turun nggak terlalu tinggi juga, ini enak, enak, buat perjalanan juga enak, sini ada anak juga buat bercengkeram anak, rangka sekolah juga mantap. apa saja yang didapat dari pembelian unit Goda ini Goda 141 itu dapat baterai pastilah itu dapat baterai terus dapat spion spion kanan kiri ya kan nggak mungkin dapat spion sisihan makanan doang nggak mungkin terus dapat pedal kayu terus dapat buku garansi garansi ya buku garansi dan panduan juga nah ini dapat juga chargingnya oh, mantap sekali ini bagian baterainya ya saya turunkan dulu bagian baterainya di sini ya kan ini ada kuncian bisa kita buka lah ini tampilan baterai ini, ini wadah baterainya bisa dikeluarin kelebihannya apa kelebihannya kalau sepedanya ditaruh bakarasi garasi kan terus kita ngecasnya di dalam ruang bisa tinggal cabut terus kota baterai ini tinggal dimasukkan di dalam rumah dah dicas di dalam rumah itu. Nanti kalau sudah dicas dikembalikan lagi. Balikan lagi kan? Balikan lagi. Terus dicolokin. Tak, guys, aman. Oke, kembalikan lagi tempat dudukan ini. Dah, beres. Dah, kembali lagi. Dah, kalau udah di-charge full gitu, enak kan? Fleksibel sekali. Ini unitnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh